Ya, aku balik lagi, nah, nih. halo. Ambek, ya. ancur yang ada di ke Grup. Udah, yang selesai, ya. Welcome, jangan lupa like and share, ya. Oke, okay. hadirin, selanjutnya, hadirin, selanjutnya, Beo, hai, hai Indra Mayu. makasih Reja Buna Gas nanti sesudah sudah cair nih, apanya yang cair ya, Indra? Beb, kenapa Beb? Keren cantik, semangat, semangat Yang maling kita join ke grup ya, udah via asasin tuh sebelumnya yang udah join ke grup Pagi kakak, pagi juga Kenapa Kakak Halo, Halo, Halo, Mustafa. Halo. Salam, salam Kak Arman? Halo, aku tahal KTND, halamus papa tato. Salam, salam ke Arman, berbahagia Atomi, all supporter. Member yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, udah apa nih, Saya hyperin jangan ke grup ya. Yang mau ikut mabar langsung join ke grup ya kak ya Bagian aja itu bang Iya nining gimana Neneng? Ahmad kasih seger, seger banget dong sebagai ikut mabarnya boleh kakak Tinggal join ke grup aja ya Nama grupnya kesayangan Vio bagian do Fiyo, itu, Fiyo selesai, ya soalnya nge-follow akun, nge-follow kalau kalo jadi supporter ya setiap malam habis MLT, enggak do. kan aku baru bangun juga kursinya secret Life mantel, mantel, alhamdulillah hai cinta, hai randy kenapa ke kahusyen? oleh ketubar, kenapa boleh tinggal jalan ke grup aja ya kapan kita ke pelaminan, Hmm, apaan ya real hari cantik ya udah di-share berapa ya jangan nangis lagi ya aduh aduh aduh aduh aku nagih nagih terus lah pokoknya like like like share share share gak tau lah aku soal Facebookinnya gimana bagaimana sayangku Iya yes, sayangku Lagu orang cheer boy biasa gimana nih coba di share share share, sambil di like like like like, thank you and chus, Endra, aku di unful Tami, nggak tahu aku, kan sendiri aku suka unful-unful ngasar, <laughs> ngasal, deh, bukan ngasar, aku ngasal, aku suka unful-unful unvol ngasar soalnya ini siapa cok? siapa on cung kah? cantik nih, makasih ganteng kak Vyo kemana aja, aku kok ada aja loh coba lompat seru suruh ketik notify ya guys ya biar gak ketinggalan live nya gitu loh gimana gero gak ada di aku, Mie gue meletik, hahaha kesian kesian eh guys ada pun Selamat malam minggu, Kak. selamat malam. Oh, malam minggu sekarang ya? Aduh, malam minggunya pada ngepush ya. Malam minggu push, push, push, push. mantap, mantap banget. Eh, minta aku join aja. Ya, aku "Ah, hmm, saru, awai, udah, gak hmmm mm sarwa weh serwa sarwa sarwa sarwa sarwa mwink wink wink <laughs> mantau hadir akang, makasih akam Mwah. thank you akam. ikut model 5 watt nih bakal makap oh, ayah pusing guys viewers udah fokus jam aja lah guys. Fokus jam malam ini Lah bodoh tai mau apa Kak? mantap-mantap. Ketika kamu melihat ini berarti ya udah mulai sebelumnya sejam. Iya di benang aja Hanya cinta dan malam yang tidak akan pernah habis. Yang tidak akan pernah habis. Gaskan kita pos memer keluarin memer memer memer. Masih hitungan ratusan ya. Halo halo juga penunggu setiap Thank you. Bertarung bertarung untuk Afil memperoleh jawabannya. Masha masya masya-masya Valentina Panentina, Budayin, dia ngeben wong-wong guys mereka wong-wong wong-wong wong-wong wong-wong wong-wong wong-wong wong-wong wong-wong udah, post istri cet apa tuh? Aku pun udah tinggal nyantai, tinggal nyantai nonton aku sampai ketiduran ayam, ayang. toyang, toyang. Umurnya berapa kafir Berapa sih aku umurnya enggak tahu ya. dari Malaysia, Hai Malaysia. Itu apa talian di lah? <tay>, Beha Aku suka bawa bumi mesiu di pagi hari Aku kelin Nah Kelinnya mau tak ini nih Mau itu ini lagi Memer Amo gak mampir meh Sibuk kerja aku Iya gak apa-apa Yang -apa. terakhir kerjaan itu penting ya Dalas itu penting Halah kakak Tandy Duh, oh, disembunyiin, disembunyiin sama siapa kakak? Tapi nggak jalan-jalan sama ayang, kan ayangnya di sini semua Grup WL masih berlaku nggak nih? Masih Masih-masih, mau join ke grup WL Apa itu banyak alucru? Siap minggu, genggggg Nanti aksesnya, oke, nanti aku aksesin Oh, badak akar badak sedunia bestie. Indra main hadir teh. Indra main. Aing bersarakan mi, nih Bersarakan banget, alhamdulillah. Ayamnya sampai tumpeh-tumpeh. Ih, elu tua, guys. Au tua nggak bisa ketemuan enggak? Enggak kakak Kemen supi kakak enggak tau Abby lagi drop viewers guys Khusus ya para-para streamer aja yang tau ya Deritanya Viewers mah hanya menonton dan menjima pengen Mau dijelasin hape baru biar -biar baru YouTube, atau apa hape berbunyai-bunyai berbunyai tuh kakau bakal ngerti tamu. Hey, ada Guin. Ini flicker semua. Enak nih makanan Guin ya? Aku pagi purify guys. Siin Ada Guin, oh my god. Oh my god. 500 hari. Wah, wow. mantap. ngecerbon Kakak? kasih gua pantau guruhnya ngombo diwantau pantau terus follow ahem siapa tadi yang 500? oh Indra ahem puluh satu hari udah ya, saya follow kak boleh kak tapi kalau bukan supporter langsung follow ke grup aja ya intiolomot lengkapnya dong mamut mau ngapain kakak ga tau dong Welcome to NOBLE LEGENDS! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Hi, Klin! Klin! pakai baju merah kamu sangat tampan. Wow. Oh. Klin, gue seram nih. Udah, gue herorin nya Kenapa? Aku juga history live stream-nya gak ada tadi. Aku lagi mau di-reliven hilang <guluh> buah krim <puyuh>. jangan akan <tuh> puyeng puyeng puyeng puyeng puyeng first <tuh> blood blood biar si matra krimku jadi amalia lawan mesti makasih ya gadisam ha berhitung lagi keadilan selalu dannya kasih THR, lu loh nganti konfirmasi Mulai film oh, hot, banget goblog ngobrol itu, apa yang dilakukan orang di tempat. banget ya. Aku akan pastikan Oh, Okay, it's ready, oh, ready, ready, ready. spree. Dang dong, <tuk> Ih, aku dulu yang dapat ulti. Aku akan pastikan keadilan tegakkan hari ini. Good game, Wait, wait, wait. Oh, oh. Dari inbox, Mas. Oke, okay, Mas. aja. sama sama sama coba cari hati-hati dari oh, -man si. seorang pria yang melakukan oh, oh, telah ditegakkan Terima kasih, Cinchu. Terima kasih. Taruh spell ready. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lawan Bro, di mana? cepet banget soalnya. Nah, gue harus skill satu, mantap! Kita ya. Wait. guys is not ready. gila ganteng banget sarangnya ngeo cool banget gitu mau cara ketawanya eh Granger ya 1 2 Kenapa emang banget ya. Tapi lihat game-nya aduh gila-gila Ih, mantapnya, Aku ada free guys. Tapi Seorang tidak dong Hai kamu gadang terus ya, gadang terus ya Gua tetap Rana nonton TV, gua nonton ya. Follow X sesepu Mantap Manit Ya attack. Take, take, take, take, take <tuk> God. aku mau buka es lo silo siap punya kamu. eh pada jatuh ya buka atasnya lagi dong thank you jadi, kamu mau stay seperti itu? Clear out, Aku harus Ya, bogell, bogell. retu retu retu mega kill <tuk> ya, gitu lagi loh itu gini, Brodinya panik kan, stak satu langsung ini langsung ulti. Good game, good game, good game, good game. Hanya seorang pria yang melakukan perjalanan di padang Padanggur. Andalah dia punya error, error kenapa Tidak ada yang dapat menolak. Aku baru ngerasa nonton TV ya. Request backup. bikin pistol, <tuh terseret dalam air> Coba hindari Paniklah, masang, enggak. Panik ya, panik ya panik, ya, panik ya, panik ya. Gila gila gila, mantap banget nih cung. Ada gurus banget ya Dengarkan Sherif. Oke oke. Lakukanlah. Tidak lagi tuh. Lawan <tuk> menyerang dari kecil. Nih, kam dikit lagi weh Buong wow. kita lagi Nathan. Nathan kayak Pesan cerita. Musuhnya kesandung pakai skill 2 gitu tah. Apa gimana nih? <tip> Market try, mari kita try. Bagian Nathan. Nathan, Nathan, Nathan, Nathan, kangen kamu ya. Makasih. Lagu siapa ya teman sekun? Bentuk cow, bentuk, bentuk, bentuk. Oke, eh, satu lagi nah. Ayo, Eh, Kakapik, udah tah. katanya orangnya kalau misalkan sudah mitik ya cuy hmm, jangan lupa makan ya. kamu lagi hmm, gigi juga ya pakai klininya lah karena itu hero hero apa ya hero hero nya udah, ter, udah, udah terbiasa gitu pakai hero itu hero kesukaan aku hero andalan aku Dia bakalan gigi lah kemarin juga bakalan gitu cuy. hanya cinta dan malam yang Bukan tidak Javio. akan pernah habis 4, 5, 5. Ketika kamu melihat kegelapan, kegelapan akan Siapa satu bintang 5, Dit? Aku adalah Yin dan tidak akan pernah berubah apa yang dit. terjadi. Aku tidak Mantep banget, kopi sakit, mana, kopi mana, kopi beli dong kak? Bikin dong kak kopinya kak. malam kakak, malam juga kakak kali ini pilihan ada di tangan kali ini aku coba Badan bagus suka mau pagi pertarungan tidak akan pernah padam. mana, Bun? Nara Bun. Ini vape aku. Aku tuh sebenarnya nggak begitu move vape ya, guys. Jangan aja masuk. Dari kemarin ganti, kemarin kemarin lagi kalau gak salah. Nah, aduh tebel Tebal-tebal semua nih. Mantap sih kalau pakai ini. Gas kan. Dalam keputusasaan aku melihat Tapi tetap akhirnya flicker ya, belum terbiasa pakai aku. atau mau coba pakai spire. ini Nanti hijau hijau, bagi cantik. Makasih ganteng. Mami, merek setnya apa, Popo? Mohon terkomo. Juga lahir dari penikmatnya. Kau terlihatkan beberapa ilmu pengetahuan data. Nggak kelihatan warnanya gold gold. Maikut nggak, Ming? Kemana? Perut aku bungkik. Karena gue gacor banget, gacor banget. <laughs> Pengen live, ngobrol ngobrol. Gue dulu udah napa, malah hanging out. Gak pah, ini gue hanging out. game kayaknya ini viewers ya. itu udah hanging out Aduh, mantap sekali. Banyak kesenangan adalah <laughs> segalanya. <laughs> udah gak tau lagi target itu udah nyampe berapa aja, target bintangnya kayak mana, atau gak tau. hmmmmmm Assalamuala ada wang wangwang wang wang wang wang wang bagi ya bun? ngeri kapan gak bisa pakai w ya? merasaan kaget ini ultinya kalau aku pakai W1 bojari kapan dipanan kelambet tau ah mantap mantap sekali Aku itunya ga pakai baju ya, Bun? Itu roti sobeknya mm, Mantap sekali, roti sobek Tumbuh ke atas, bukan ke bawah Kalau aku tumbuh, tumbuhnya ke samping ah, Jadi, bantah Tapi agak ganteng ya, natanya ini, them. skin All troops deployed. ganteng sekali deployed tetap ya beli mana dulu mana mana mana mana ada yang di sebelah Kak mana terima kasih kenapa aku suka haul miringnya begini Kak ah kalau gini sih problemnya tas tas tas tas tas tas tas katanya, otaknya tinggi sebelah. Tidak ada akibat. Saya butuh bantuan. Tipis tipis tipis tipis. tipis. Boss, oh, Ampun orang-orang. Mantap T-point not is not C not, not Oh, nggak kena. Niatannya bagus ya, yang Eh, hey, one one. Aduh, nggak gitu manis. Okay. Tunggu manis. Oke, <laughs> oke. Okay. Abang offense Abang Initiate retreat. Hanya mati. ya, Bu. Okay, lagi ya. Alright, let's go. Mantap mantap. Mantap, guys. Mau juga. Sedih di situ lagi nyimak lagi. Tuh. Kita ditakdirkan untuk menyimak hati -hati. ini. Hati-hati. Lawan mencilak dari atas. Oke. Aku tidak mengharapkan keajaiban. Aku membuatnya. Begitu dong, wang-wang. Tunggu dong, wang Oh, maksud, ya. Yo, yo, yo, dia maksud ternyata dia mau ulti ya, Saik sekali, Feo. Hmm, Saik sekali, kamu gak hoki. Bintang hmm. di udah telat ya guys. Oke okay, lah, oke okay, lah, oke okay, lah, oke lah. Ya, begitu sekali. Dan misalnya kita. Request backup. Oh, has been slain. <coughs> <coughs> <coughs> Ini adalah perjalananku sendiri. satu satu. Lawan menghilang dari Abang lagi bahagia banget abang ngomong gitu. Saya butuh bantu Dalam perjalanan, nyanyi nyonya, mana tuh? Ah, Kak Zalza oke kan? Kalau lawan one one, Mbak Bro, iyo Mas. Launch attack. Your team destroyed Lauer. mana? Oke. Hey, Oke. Okay. Okay. Nah Sí. It, really? the turtle your team oh selalu dan Hati-hati. turun lagi ya, lanjut sama tuh kan, tuh turun Hati-hati. Lawan dari Tidak ada akibat tanpa <tuk> dua satu, ayo, ayo, mana lu? kamu <tion> aduh, temen dalam perjalanan. saya oh fuck untuk semua dari aduh, balik balik balik balik. Nah, Bersihin, Dit! Bersihin! Takut <laughs> tuh mati-mati banget Aduh, berusaha satu, enemy. mati dua Kan enggak, enggak, enggak, enggak, enggak sinkron no, enggak hmm. oh, langsung, okay. Nah, enggak jelas Oh, ngevater lo sungguh, guys Pada malam tupai ah nah, gitu lah Dah, ya, nunggu, nunggu satu jam lagi aja Nunggu satu jamu lagi Terima kasih Hati-hati, lawan mencilah dari oleh Tetidaknya diriku Karena bercua Batu lagi, itu kita jajan ya terus, memang iya, nyari sama bocil tuh, bocil kena lenceng, olence oh, lenceng lenceng lenceng perputaran gimana <guluh> <di luar. guluh> ulti berry iya oke perspektif kita adalah realita kita Aku tidak mengharapkan ini. Aku membuatnya. Aku mundur, aku mundur biar nanti lepas aja. Deh. Oh, tuh udah ditahan ya? Tidak ada masa lalu dan masa depan. Hanya Nah, kan bener kan? Ayo, biar gimana? asal dia attack, attack, attack, attack, Launch, attack. attack. Oh shit, ke bawah dong. lebih lerik I'm ya guys ya. masuk itu, Baru. Nata, nata. Masuk momen funny tuh. <laughs> momen funny funny funny funny. funny. enggak tuh kita masih dua lagi menghipnotismu perasaan ini sama si siapa itu namanya Belerik segitu ya Biasanya nggak gitu ya... Tidak ada berputar di mulai. Setiap akhir, memiliki adalah hanya Mm -hmm. uh, killing spree! mengulangi <son> <Last> yang mereka Aku satu. Initiate retreat. adirkkan untuk mencapai lebih dari ini. Untuk mencapai lebih dari ini. Ha! Our turret Munch has been destroyed. Attack attack attack attack. Ini hmm. oh my iya Ianji baru awal nih. Mode legend. Black RS cuma lima, enam, dua puluh, tiga puluh. Menghadapi cahaya yang redup. Aduh. Kayak berasa berjuang kembali gitu ya. Tidak ada masa lalu dan masa depan. Gila Wangi, cepet banget itu hmm. Oh ini ngepus tuh. Ih, mantap banget. Wangi ini ngepusnya nice story. Udahlah nanti pagi aja lah guys, kita mau nanti pagi lagi aja lah error errornya parah <laughs> hah? cepe <laughs> kita ketemu nanti pagi lagi ya guys, makasih yang nemenin error nih, bye-bye daripada dilanjutin ya kan, makin gak beres daaaah sampai ketemu nanti pagi saya dengyeo